Halo sahabat, selamat datang di channel tutorial official Dan di video kali ini, Anda mau ngebagi tutorial yaitu cara merubah font di HP Infinix ya sahabat ya Nah sahabat, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe Dan jangan lupa juga tombol loncengnya ya, agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official Dan ini dia cara merubah font di HP Infinix ya sahabat ya nah sahabat untuk cara berubah font ukuran font di HP Infinix langkah pertama kita masuk ke pengaturan ya sahabat ya kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu sahabat ya kita cari pengaturannya nah di sini ada pengaturan kita masuk aja ya sahabat ya kemudian jika sudah masuk ke pengaturan ponsel kemudian kita geser ke bawah ya sahabat ya kita scroll ke bawah sahabat kita scroll ke bawah terus Kemudian di sini kita cari menu yaitu asisten pintar sahabat ya. Kita klik menu asisten pintar ya sahabat ya asisten pintar. Oke kita masuk. Kemudian di sini ada tiga menu ya sahabat ya. Disini ada panel pintar, aksi dan sikap, aksesibilitas. Kemudian di sini kita pilih menu yang aksesibilitas ya sahabat ya nah jika sudah masuk kemudian di sini ada banyak menu ada, ada ada banyak menu ya sahabat ya di sini ada menu yaitu ukuran font ya sahabat ya standar bawaan di sini ukuran font Kemudian kita pilih menu ukuran fontnya ya sahabat ya nah ini dia pengaturan uh, ukuran font yang ada di HP Infinixnya nya ya, sahabat ya nah sahabat jika kamu ingin membesarkan fontnya kamu tinggal geser ke kanan sahabat ya kita geser ke kanan maka otomatis Uh, Teksnya akan besar, ya. Seluruhnya, ya, sahabat. Ya, ini keseluruhan di HP Infinix-nya, ya, sahabat. Ya, kemudian jika kamu ingin mengecilkan font, ya, kamu tinggal geser ke kiri, ya, sahabat. Ya, dan ini, uh, kalau posisi yang di tengah sini, sahabat, ya, ini posisi normal, ya, sahabat. Ya, jika kamu ingin mengecilkan lagi, sahabat, kamu tinggal geser ke kiri lagi, sahabat. set Nah, maka secara otomatis font yang ada di HP Infinix. Akan mengecil, ya sahabat. Ya, jika kamu ingin membesarkan, kamu tinggal ke kanan saja, sahabat. Ya, begini, ya sahabat. Ya, maka secara otomatis fontnya akan besar, sahabat. Nah, sahabat, itu dia cara uh, merubah ukuran font di HP Infinix, ya sahabat. ya